Al-Fatiha Surat Al Allah Surat Allah Al-Qurtubi Tafsir Qurtubi tentang ayat durobalakum masalam min anfusikum eh ulama nahinya durobalakum masalam min anfusikum Halakum lakum mimma malakat aymanukum min syurakaa afi ma razaqonakum fa antum fihi sawa akhafuna ankum khifatikum anfusakum kita bayangani pangeran, deh bayangani pangeran. Menurut itu medit. Ketika gue pikir, itu normal ya agam normal. Merkiau ayat wah dirotil an fusu, sehingga baru kayak di bayar nomor medit. Jadi bayar barokah. medit itu baru karena dibayangkan medit itu Allah ngambil zakat. Nih gue antarannya 2,5 persen peng zakat juro itu antarannya usur, bisful, usur. Terus Allah membayangkan Malik Kumpama Allah nuntut zakat itu semua harta kamu Iyat al-kumuha fayuhrikum mesti nombor Setabu khaluh Kue dia kiai paling gak seneng nih Terus sawam tegalem di jalur langsung gak seneng Bapak Karena pengirannya bayang nol-date Kumpama aku yang pengirannya kayak duit kue Kok jalur kabih Setabu khaluh khalu. Nah tak khaluhnya seperti lewa yukhrit Mesti kayak disikapir disini gaya-nya takzimku, asidiyah tak jaluk ya ratrimo asidiyah <SILENCIO> <SILENCIO> tak nah. <SILENCIO> nah, jaluk ya mertuan gaya-nya takzim siap, samik na'wak to'na maksudnya ya 10 ewe orang pula ewe nah asidiyah di jaluk ya orang-orang siap kakak maksudku, lho ini ada di rasa sok-sokan lola murid penananan pengiran wajah yang pengiran bayangnya no, nak di jaluk kabeh orang ikhlas pengiran loh yang memberi yang ngasih, nah, Ini peringatan yang kita-kita gitu sing cherry disaningi diangkat. Aku yang bayang untuk sepuluh ayu, orang sepuluh Bisa lihat arah tol ya, tekanan koper, arah koper ya, rasa. Oke, rasa, oke, rasa, bayang non, loyalitasnya umat nengkui. Iku kebutuhan, kau buat yang mbak sembunyi ranon, bayang non, iya, asal kumuha, fayufikum, tabuholu, wayuhrit, atau apa. Sehingga zakatnya, persennya hanya segi. Nah yang penting dari ayat ini kung ngantrang ya, kalau memakai kayu puyut-puyut begini oleh dihol nih ke formalitas, kalau nungak dugaan puyut-puyut unik waktu i ini kan roh, jam jam samsam lorong ni seremonial sopo, itu i memang setengah papa contoh, dan aki-aki panggung seneng acara terbuka, antenanya, kalau dia i tenang tadi jadi senang, dia i mulai Gulon itu tak ceritaini gulon macamnya jadi tenan, gulon uang gerdung nganu tiang, semuanya hormati kok bermaghrib barisah gimana lo yakinan dong tapi rata nana, mungkin kalau beli nih setengah potong atau pada asrul jemaah, gula ini kok saat lopo ijabah, kejegeman katut hukum adat terjadi bentuk orang waktu ijabah tuh ngomong nangis, pas waktu ijabah ngoro, terpelajar blat, apa maksud gulon itu? acaranya ini seremonial faham ya. Gue kok seneng senang-tenang kiai-kiai damaran, pendiri-pendiri damaran kok balian dimana setengah bapak, Atau bapak, asri, yomil cuma kesannya tetap konstitusi yang dibawa Rasulullah ini, kok clear no? nabi gue ya ini no nabi, nabi tenang Anae nyuwun disepuraknya no pangeran mergi, nanti mereka yasa, kabudutnya nabi Sinten Yusuf, nanti nyemplung nanti no, huwa ya batil, cuk Qalu ya abang nashawfir lana guru bana inna kunna khoti jalur kira-kira yang ini kau waktu duka. Jadi ya kalau saufa astawfirulakum robi nggokong entah di saatul ijabah kununjuk nak anak dongolianis saatul ijabah ibu seremonial masih seremonial jauh itu sewa emas ya yu, emang, juh, tapi kemungkinan ibu fifty fifty nanti nak setengah telur nopo setengah apa apa terak binasil hadis no. Yang silu robuna gula lelaten idayap kau sulu sulailil akhir kan formal kau pangeran panitia waktu ini yang menentukan kan panitia <r empirical> tapi nak sulu sulailil akhir senantok nahu pangeran acara ini si senantok nontin mokiyali ini jamis tak meni cara nengacing ini macam teloai orang provokator Maksudku lawan gue ojo sampai hukum adat, itu ngalahno hukum sintikersa no allah swt. Wah taala hukum adat semua kumpul kumpul ya min ini bermaghrib. Tapi ojo sampai ngalahno hukum sing versi allah swt. Wah taala. Melayanabi ayatku ini kan aku kalau saufa astaufirulakum robi roto-roto lama darah ini kok cuma tak jalukno sepuro sih ya minnya lawan-lawan gitu. Berapa dia jero-jero itu? nah, bayangan uang medit itu penting siji, nak zakat itu malah ditok loyalin yang pengiran, uang medit kok tetap zakat jadi, sing dipakai watak medit itu sing syukur kamu kok nak medit itu oleh ngamal, wistok uang seneng kok ditok itu jenis lantana lalu diroh, hatta tunisiku mima tuh hipun. besok aku yang dikucing nakal, terus bawa kena uang ini rasanya bawa kena uang, kucing itu nakal di sekoma gubuk, ente dia mendetilnya barokah, tapi lawan, loh, lawan, loh, 8000000, 8000000, gue tinggal barokah, wong seneng kok, dikengok. Tapi kemudian itu jadi basis tauhid, jadi basis nopo, tauhid. Dia tengah ayat nih, game Saya misalnya beli mobil, misalnya beli Innova, dengan segala jerih payah. Jerih payah, warisan mertua jerih payah. Anggap teman contohan siri bayar. bayar misalnya Nova ngenteni mati ini kisah nyata. Ini bapak nanti Bapak jelas gak seneng ake, ake elek. dengarin anak mulai juk sang moden, ih aku lho subas kalau lo rady duit lho rady duit, aku suwi ratong mati mereka rezeki ini ddk aku nge-tengnya yang nopong mati terus salam ternyata, aku suwi ratong mati akhirnya rady duit duit, ada lakik ada lakik kok kayak rezeki ini mubalik debutan nge-tengnya, memang namun kaya senang, mpun lancar terus wadah-wadah jadi masalam min anfusale ada orang beli inova dengan segala jerih payahnya. Terus, tuku Kemudian ada orang meskipun itu teman dekat atau keluarga sok-sokan cara nguasai kayak dia. Nganggo yo ora sok-sokan puasa Terus Allah takon, kamu ikhlas enggak ada orang lain apalagi itu budak kamu, pembantu kamu, kemudian cara nguasai harta kamu kayak kamu? Kuhalaku min mamarakat, aiman min suraka. Dia sok-sokan kayak kamu Terus mereka menjawab tidak. Terus pangeran, aku iku pangeran. gak mungkin ana wong sing setara ambek aku. Koe sing podo manusane wae mau setara. Ambek budakmu mbek buruhmu kok aku pangeran, ada hambaku yang setara dengan aku. Ibu buatanmu Nah kias ini dari Imam Kurtabi wahai di mas'alatu tuh Abdur Rizalib di diwanin kamilin fil fikhi liana Jamal ibadat al lat ya seko illa di tashehi hadil masalah fil kulti kuevake menjadi mat kau apa ngerti makro ngerti khilaful awalah kah beorasa ilmu muku batal demi hukum nak urong mentas teh ini kaidah, ini akidah maseh baca seku kue di kepastian lah awalah syari kalah ilman wayakinan wa yakinan wa wa halan wa tentang lazari kalah, bukan sekedar doktrin karena kalau kita dan bilang lazari kalah, tapi ngerti logika nih, ngerti logikanya maknane maknanya mungkin hamba itu setara dengan majikannya lho, itu masih pondok warisan kemertuan ketua pondok, gak keputusan rapam itu tersinggung Sendu pondok sobo <laughs> Mengandalkan tulen, dia nanti tulen. Sedulunya, kumurau kumurau kabar, dia itu mondok. Kalau dia ini Dewi, Dewi Santri, orang tua mertuanya, insya Allah, kalau tulen. Santri, wah, kenalannya Abah kamu gak? Yang nyumbang, enggak? Yang nyumbang, kenalannya Abah kamu? Abah kamu sendiri? Maaf, jadi walaupun sejauh itu, umpamanya, sih, yakin. <tuman> <Being> <manyim> Sudah kue tahun. dari tahun. Ada Alhamdulillah. Jadi kalau sisi barokah, mesti barokah. Justru nak gue medit, ikut nak sodal kok ketok. Merga wong seneng kok Memaksakan melawan dirinya untuk mengeluarkan harta. Maksudnya banyak ulama cerita-cerita Apa engkau ingin syahwat kamu diambil Tidak Nah aku rade syahwat berarti gak zino gak prestasi <tuk> <tuk> Kan gak mungkin wong di si Ganjar pangeran ke gajino Mbak watu, mbak uwet Gak mungkin Karena gak ada syahwat Ya wong di syahwat kok tetap Tidak melakukan hal-hal buruk Itu prestasi Maksudnya tarkul mahasil sudah bagian dari ibadah tidak modal tapi nggak tapi itu ratus jagungan ngopi nah. terus mus dulanan awang itu tarkul maasi Ini dewi pangeran in nama tarokahu minjarai kabeh maksiat yang ditinggal tomat truk atau almanhiu nak domi lebu almanhiu nak hajar maksiat Kabeh nergani aku dewi pangeran direwangi jagungan sungi-sungi melawan -sungi, dirinya supaya tidak maksiat Turu sungi-sungi yang lawan dirinya ben gak mak. Kuna niatan ngotan jawa pengiran, diriwangi bekar-bekar gunung mergusungkan aku. Eh, ya prestasi, <tuh> prestasi. <tuh> <tuh> nah, kalau kepinginnya gue ulo ini hormat biar-biar gue. Supaya tauhid kami itu tidak riwayat tapi diroyah, Kenapa? Tauhid kami itu bukan riwayat tapi diroyah karena kalau Tauhid Kamu Riwayat itu akan bisa dihantam oleh teori yang sama misalnya ini contoh paling nyata Abu Jahal juga jenisnya Abdul hakam jadi pinter. Abu Jahal juga pinter. mengandungi untuk gelar itu Abdul hakam Baituwa Ka'bah itu sudah kadung punya gelar Baituwa sehingga yang seputar Baituwa itu keren orang suci, orang sakrat terlalu banyak Sufyan menguasai Ka'bah, Abu Jahal, Abu Lahab, eh, Sufyan zaman itu menguasai Ka'bah. Nabi kemudian bikin ajaran yang melawan seputar Baitullah. ini ada 360 arca asnam di seputar Baitullah. Sab jadwal ketua panitia. Walhasil cerita terus, Nabi ketika dakwah itu diasingkan di Sikhumina. Nabi salat ibadah di lereng gunung. Ya kemudian lereng gunung kemudian saat itu terus mereka bikin satu tolak ukur kebenaran tolak ukur kebenaran mereka bilang delok muhammad nanti kan dia orang baik dan orang benar pasti pengurus ka'bah berhubung dia tidak pengurus ka'bah berarti tidak orang baik jadi ukuran orang baik itu pasti pastiku merumat ka'bah nah itu kan sudah pinter kamu pelatannya pinter terus Allah juga menghentikan al-sy'altum hikoyatal haji wa imaratil masjidil haram kama amanallah la sa terus itu. Allah duka alladzina amanu terus a'zamu darus setan inta. Itu akhirnya terus makanya barokah kowe urip ning kudu urip di berbagai penjuru dunia karena nanti ukuran kamu ya iman sama benar itu. Tidak pakai ukuran-ukuran yang fisik. Dadi Nabi unate dieliminir perkara mung ngurus Ka'bah. Semuro Ka'bah bujal. Yes melanu atau soalnya korban ngerti sama dengan korban itu adhan. Rienabujaliwa pinter, benwang marat juga ngelawan, ya benwang marat buat yang ngelawan. Di situ aja makan-makan terus, nyembelih kambing, nyembelih berdua semua, makan-makan. Terus makan-makan ini ideknya ketua, yoh, mau mau foto, senyap api api di pangandewi, senyalelek di bagi. Tapi sementara mau makan-makan, itu disebut wa qalu an'amu wa harsun khijrul la yatamhu illa man nasha'u bi ayat ma syaa Allah wa umbarirati wa la saibati wa la wasilati wa laha dadi jarah bujahal iku sapimu kudu sing apik pontamu kudu sing apik pernah dipakai kerja gak pernah dipakai tunggangan terus digowo kurban iku jenenge ikhlas mergo mewah tapi kadah kan gak Ujung yo yang beging ujung-ujunge sing tokake yo Panitia atau ini. Nah, sehingga ketika Yunjewu itu dihilangkan oleh Islam karena dianggap salah. Uang ganti pakai utkiyah. Uang Islam disunat Nabi Muhammad. Tuh jadi ada di kekejowo. Nang lola uang awam ya makan makan. Semongan mangan, mangan. Sampai nanti kan ayat Islam yo khairun ya. itamud. kemusrikan yo tahu di backup sampai makan makan. -makan. Nanano ki materi orang tak koper lawa tak koper ya kan? Bensaman ngerti, tetes bensaman ngerti logika tauhik kudu diroyatan, wah wow, kudu jika budak kamu, pembantu kamu, teman kamu enggak boleh setara dengan kamu dalam hal yang anda miliki, apalagi Allah yang Tuhan, kemudian kamu setarakan dengan makhluknya, pasti itu tidak logis. Kalau wajar okay, gak saranya tengkurut itu? Fayyibu ayakulu leisa abiduna suroka anafima rozaktana tidak mungkin budak-budak kita setara dengan kita dalam hal yang kita miliki. Fayyukulu lahum fakay fayyutasowaru antunah zihunufusakum anmusyarokati abidikum watajalu abidi suroka iviholgi jika kalian tidak ikhlas membantu kamu setara dengan kamu bagaimana anda menganggap biasa saja saya yang tuhan kamu setarakan dengan hamba-hamba saya lagi sini tauhid secara diroyah nopo tauhid secara nopo diroyah diroyah itu ada akidah yang anda faham secara permanen itu jenis diroyah. Nanya Dawemam Qurtubi wahaji masalah itu Abdululitolep min khifdi dewanin kamilin filfikhi. Seseorang yang sudah yakin dengan ini masalah ini akidah itu Abdululitolep min khifdi dewanin dibanding apa loh buku sakbok kamilin kang sempurno filfikhi. Lianna jamal ibadet al-badaniya La ta illa kita sih Hadil masalah filqal Kedua contoh kuduh terakhir ini kan Wadilqal amta lunad beribuha Linnas wa mayaqiluha Illal alim Kuduh Kuduh sering ngaji sering cerita Dulu orang-orang kafir ya pernah menjejalkan teori Kalau problem kita Banyak ya Tuhan harus apa Banyak dan itu terpatri Di otak mereka di hati mereka Sampai Allah bikin tandingan Bikin tandingan teori itu Pertama mereka akan bilang Kaji Kand, Nabi kan dakwah ila tauhid. Terus mereka bilang apa In, Inna ha dalha syai'un Aja'alal aliha ta ilahaw wahida Inna ha dalha ujab Muhammad itu aneh Problem kita banyak kok itu hanya satu Berarti solusinya hanya satu Terus pengeran damel tandingan Tamsil Dan itu bagus Karena Allah tidak otoriter Allah bikin tandingan Nabi datang ke Naduah mereka, Daru Naduah, tempat mereka kumpul-kumpul. Nabi ngintikan, andekan kalian itu jadi budak, jadi buruh, majikan kamu banyak. Perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda. Setiap nuruti yang satu bikin marah yang satu. Dengan kamu hanya punya satu majikan, milih mana? Milih satu majikan. Terus Nabi ngintikan, Alhamdulillah. Nah itu sedarubalakum masalam min apa, gorobawa aku masalah? Sudah gorobawa aku masalah rojulan, sih, hisyoro kau, mutasya salamal, wirojul, haliah sawiani, masalahnya, alhamdulillah. Ya, walaupun hukum saya hukum, tuhan kamu itu tuan kamu, kalau banyak kamu yang repot, ya sudah, Tuhan-nya satu aja. Intinya ini peringatan juga bagi kita mungkin yang milih keras, milih otoriter itu keliru. Islam itu mengajarkan logika, napa? Logika. Sebab itu di Quran banyak ayat kul kul Sering ada ayat misalnya kul seperti di juz 26 misalnya. Coba kalau kamu menuhankan selain saya kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi apa-apa kamu menuhankan selain saya kata Allah enggak apa-apa tapi tunjukkan prestasinya apa? apa mereka ikut bikin langit? Mada kholakum enaklah arti, pasau gaya bumi urun apa? urun semua, entah krokol, itu jelas amlahum sirkun bersamawat, pasau gaya langit udah dua apa Allah fair bahkan Allah menghentikan ma asyatuhum khalqah samawati wal arti anfusih. Lupa pasau gaya langit bumi yo dorong ketok orang muncul, orang melokroan, ujung manggon yang pondok seturu Faham ya Ini rasa diterusno Pas asis gigi asi bangun bareng melo Obareng jadi lagi Tapi kita mulai mandiri alhamdulillah Nego nah, lagi asli Nego lagi asli Ya tapi apapun itu wong orang di tegir medit secara fitroh di medit mawon Tapi dilawan sampai zakat sampai sodako Karena medit ini dipakai basis Allah Untuk contoh tidak ada sirik Tidak ada tasrik Menuso itu tidak siap Kalau hartanya dimiliki orang lain setara dengan dia Paham ya? Podoh Allah juga gak ikhlas Yang Tuhan, yang Kodim, yang Azali Disetarakan dengan makhluknya Wong kudu duwe tauhid seperti ini, punya diroyah. Sampai digawono Imam kurtubi wa hadil alatu afdalu litthalib min hifdzi diwanin kamilin fil fikih. Kyai Wahab papalmu en tapi nak belum hafal logika tauhid. Logika ada mutasyrik. Itu ibadah kamu belum sempurna, li anna jamii'ul al ibadat albadaniyah la tashihhu illa bi tashihhi hadil mas'alah fil qalbi. Nah, jadi harus tertanam betul logika Tauhid mau wow diroyatan wa kaulan wa amalan wa zaukon ya e? harus misalnya gue ibadah ini contoh kalau terakhir misalnya ibadah 500 tahun kan ada, ada, ada, ada orang sholah yang ibadah zaman itu katanya sampai 500 tahun umur kuno lah nah, umur kuno mungkin di nabi itu atau saya tahun Ibu tak umurnya sekitar 1300 berapa. Faladza al umur dakwah umur, da umur, da umur, da umur sebenarnya. Falhasil dia jannah. Kamu masuk surga. Terkata kata Abid tadi Abid orang baik Kenapa bisa masuk surga? Ya karena padolku gak tahu. karena anugerahku. ini terima. Bukankah dalam ratusan tahun saya enggak pernah maksiat. Saya selalu to'at Logika tinggi bangun Allah neng uangiku gampang, ya wes jadi surga lima ratus tahun. Lu katanya surga itu selamanya, kenapa ini berdurasi lima ratus tahun? Lebih 500 lima ratus tahun berarti swarganya lima ratus tahun. Sing abdi fadolku, fadlku, sing abdi rahmatku. Nah kita selama ini sudah ngaji enam tujuh surga fadl pangeran, tapi kamu belum diroyah Pemenang yang anda lo, kalau miayi sugu, miayi untuk kok bu anda lo? Kau pengen gawai untuk sanggung. Misalnya sekarang lo malah lor, teman. Karena karena miayi untuk bucu, bondo, untuk bondok, untuk macam-macam. Padahal lagi guguran, tapi teman, otaknya itu bener. Otak tauhid, maksudnya lo. No? <laughs> Welasarem guyon tengok budi-budi. Aku guyon mekke serius utop aku guyon. aku Pokoke ilminya no. Datane jelas, akurasinya jelas. Kue mencurang tapi datanya ga ilmiah. Kak nurut aku neroko. Kok ngancam-ngancam iki. Agama nukul kul aroa itu no. Kul aroa kon logika, cek Ketika Allah belo kekasih Rasulullah alaihi sallallahu Alaihi ya, ya, Wasallam, ya. ini boleh belok pangeran nih yo Basaria, ya. amlam ya Arifu Rasul Muhammad kan hidup di antara kalian di tengah-tengah kalian, nasabnya jelas, perilaku sebelum aku Nabi juga jelas, nggak pernah bohong, tusammu al Amin, kamu sendiri kan yang menggelari al Amin, kok saya gini buat tentang buat tentang apa nih, wong-wong yang ngajak nyembah Allah, orang ngajak nyembah dirinya. Masalahnya di mana? Am lam ya'rifu rasulahu fa hum lahu munkirun. Apa itu fair? Allah itu fair? Enggak tahu toh Allah deku turun nurut Muhammad. Piye keadaannya masalahnya adane masalahne piye wae kudu dituruti seperti itu. Allah desain Rasulullah Muhammad min sibahu ila buluhihi wa ila asyutti iku aminan wa beliau juga maksum koblan nubuwah wa badan. Apa mereka tidak kenal rasulnya? Semuanya teruji. Terus diangkat jadi nabi. Setelah jadi nabi juga sama konsisten. Mane dari wong ini yang penting terus kalau suwon Quran gini-gini balik malah terus biot-biot pulau terus pondok mereka pondok ilmu zaman bahsola ya gak maksung antus kurau antus ganteng lah ditunggu santai santri-santri diseneng mulai bener mutakin sedanteng antus alumni-alumni nih sing nia ini asistik ya sore kau itu kau nopoerar loh, orang kamu sedili ada masa pagi, taurung dulu taurung dada cedek-cedeki untuk oh, toreko loh pakai tahu ya, you kiain know? loh <laughs> lo sadili aja gaduh nopo monis nato toreko, toreko kita memang kita sanat kita mem pakai Arisala al quraisyah jadi dulu Mbak Mat mbahnya banyak Mun ketika minta toreko sama Seth umar Sato kakaknya Seth Tapi bakar itu dikasih kita arisalah al quraisyah sehingga makalah makalah yang di situ itu menjadi nabo toreko mana torejojo jowo nih kuatah terus disetandarkan tangganya Nabi jamiah atau rekohnabah muktamar jadi ini juga penting yang lakukan, tawkhid tawkhid, apa? Tawkhid, apa? ya kalau aturakan kudu tauhid tem tauhid diroyal abdangan sekedar tauhid Nabi tauhid Nabi riwayah elengi lengi kalau wajah sekali lagi wahidil masyallah tu abdul ridhollip min kifdi tian ini kami lenfil fikhi lian najamal ibadat al badinya lata sihu illa kita sihi hadil masyallah filqal Berkok pangeran seneng diroyong nang nangga dulu, kau pangeran seneng diroyong nabi musarak nabi kekasih pangeran termasuk kekasih pangeran. Ini kau kacanya paham kah? Takok pangeran, jadi kan ini semangiran kok nerang nolak tak hubuh si nabi Karena semua nabi itu hakikatnya kami umatir Rasulillah selalu oleh wassalam. Berkok nabi saya itu awalin, kalah oh. kiri. Dan nabi musanu nabi paling usil bareng profesilitas umati nabi umatir <laughs> nabi memang takakok. kok. rahumat uli kau rahmat tuh, masyurung komplain nabi sini. Mbak, beneran ini masuk Kayak kocok, gimana? Ah, kocok tipis ya, pokoknya kocok. Bukocok, kocok sendiri loh, kocok. Hah, ini jago, sampai pecah. Tapi <laughs> bisa jago, mulai setengah, sebelas, setengah, setengah, setengah, setengah, ngantuk Turduk, turun, pecah Gusti kok pecah Gusti. Lah ya koyo terus sateklukan teh pecah, yo nak sing turu aku. Lah nggih tak konapi usil tak kok. Kenapa sing kok menyepati latahku tuwu sinatu alanahum. Lah ya koyo terus sateklukan teh sak pasre kaco wae. Bedah. Dan yo nak aku sing pangeran niku turu. Ngoten ngen moga makhluk kiam Assalamualaikum.